Halo hai, berjumpa kembali di channel Pemersatu Bangsa. Berita terbaru kali ini menampilkan beberapa postingan aduhai dari selebriti yang memanjakan mata. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, berikut berita selengkapnya. Diana di StarLight dikenal sebagai salah satu selebgram sekaligus artis seksi yang identik dengan goyang sensual. Tak heran memang jika image seksi pun begitu melekat pada dirinya. Salah satunya seperti yang dia tunjukkan kali ini. Diana kerap tampil memesona dan membuat banyak mata tertuju pada penampilannya. Seksi, hot, Aduhai memang tak bisa lepas dari penampilan Diana di Star League. Diana memadukan turtlenek top merah yang menerawang dengan hot pants putih yang terkesan sederhana. Tapi tetap modis. Baju tembus pandang yang ketat, membuatnya terlihat lebih sensual karena bra yang dikenakannya tampak samar di kamera. Pada postingan yang lain, Diana memadukan tank top hitam ketat dan hot pants jeans yang super pendek. Kesan seksi nan bohai pun langsung mencuat dari outfit kasualnya. Apalagi pengambilan angle foto dari samping, menampilkan jelas bentuk body perempuan asal Manado ini yang semampai. Rambutnya dibiarkan sedikit berantakan pun memberi kesan seksi tersendiri. Meski tanpa pulasan makeup yang mencolok, pesona kecantikan Diana tetap saja terpancar. Terlebih saat tersenyum manis seperti ini, Diana diseperti ingin menggoda hasrat kaum lelaki. Outfitnya kali ini memang tak terlalu terbuka, tapi aura keseksiannya tetap saja terpancar. Balutan kaos putih dan rok mini bermotif yang super pendek itu membuat kulit mulus dan pahanya terpampang nyata di kamera. Dengan gerayan rambutnya yang terkesan Messi, Diana di Starlight tampak begitu memesona. Di foto terakhir, meski terlihat sangat sederhana, namun Diana pandai dalam memilih motif. Atasan putih dengan plated skirt membuat Diana tampil cantik, manis dan effortlessly stunning. Wajahnya yang di makeup natural look dan lipstick nude yang tak tampak pucat di wajahnya. High ter pada tulang hidung dan alis yang on flek semakin menyempurnakan penampilannya. Apalagi dengan tatanan rambut berponi yang membuat wajahnya terlihat lebih imut dan muda, sambil bergaya mengangkat satu ketiak. Diana nampak begitu membangkitkan hasrat pria-pria yang haus akan belayan kasih sayang, body hot, hotbag gitar Spanyol Diana memang kerap membuat angan-angan kaum Adam bermimpi bisa memilikinya. Membayangkan Diana berada di depan mata kamu dengan pakaian manapun di atas, pasti kamu gak akan nahan untuk tidak menatap lama-lama body Diana dan ingin segera memeluknya. Terima kasih atas waktu luangnya untuk menonton tayangan ini sampai akhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel aku. Nantikan berita seleb lainnya, yu bye sayang.